Minasan! halo Kiseki no semuanya. Halo semuanya. Minasan, semuanya. desu ka! Halo desu ka, Tahu udah ngedeprok di sini. Oke. Okay. Ngedeprok. Hari ini kita kita mau ngapain nih? Kita akan main game. Game seperti biasanya. Seperti biasanya. Oke. Okay. Game game yang pastinya game seru ya. Iya, pasti game yeah. seru nah, lah. ini. Kalau nggak game seru enggak di sinilah. Oke. Terus kita hari ini kita mau kemarin kan udah game juga ya. Yeah. Tapi hari ini kita kira-kira mau ngapain lagi nih? Gamenya mau apa lagi Nah, untuk hari ini tuh gamenya tuh tentang menyambung lagu, oke. menyambung lagu. Menyambung lagu. Okay. Jadi nggak cuma silaturahmi yang disambung ya, okay. lagu juga. cuma Lalu. perasaan juga ya. Ayo, jangan jangan baper, jangan baper. Okay. Ini cuma main sebuah okay. permainan untuk oh, okay. nebak. Eh apa? Lalu. Menyambung Lalu. lagu. Lagu, oke. Tuh nyambung lagunya itu gimana? Nah contohnya tuh kayak misalnya lagu apa ya balonku ada lima nah itu mah mah itu yang terakhir harus disambung lagunya misalnya lagu apapun itu terserah ben, itu, itu, ya. itu bukan bukan kata ya bukan kata tapi sambung suku kata waktu ya. kita pas main silitori itu ya, ya. mirip kayak mas main oh, simulator ya, ya, simulator itu benar. ya kan? jadi nanti mungkin kita apa namanya ada nyebutin random gitu lirik lagu random gitu kan terus nanti suku kata, -kata terakhir itu harus disambung teman, selunya, oh, iya, sia, nah, seperti itu masang dan lagunya itu harus harus ada ya, harus, harus, boleh harus buat, buat, ada. buat sendiri, nggak boleh ngarang, boleh ngarang. ngarang. Nanti, ngarang. Nah, nanti yang, <coughs> yang ngarang, nah, nanti yang yang ngarang dan yang nggak bisa ngelanjutin lagunya, dapat apa ngera? tepung, mukanya kena tepung, <coughs> <coughs> <coughs> lempar mukanya banget tepung enggak Oleh nanti aku tengok ani. hai Aduh, hari ini kita masih bertepung-tepung barenya. Ya, itu? masih tepung. Soalnya tepung okay. enak. <laughs> Gimana rasanya tepung kemarin nih? Ya? Saya asam. <laughs> ya. Tepung saya asam Tak campurin dikit-dikit. <laughs> ya. Tak campurin keringetku. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, jadi kita nanti uh, masih langsung itu aja ya, game-nya gitu. berarti udah tahu semua kan? Gitu. Udah tahu semua kan. Nah, Oke. Itu gimana tuh peraturannya? Nggak bisa. Ya. Di diwaktuin nggak sih? Oh, ada, ada ya, waktunya. Iya, iya. Biar, harus, biar, ada kena tepung ya. Gimana ya. iya. caranya tepung. harus kena tepung? Kalau bisa kena tepung. Walaupun pun itu bisa kena tepung juga. Tetap kena tepung pokoknya. Oke. Jadi, ah. nanti diwaktuin, berarti, ya. nanti kalau udah ngobrol, udah mulai nge itu kita langsung waktuin aja. 5 detik aja 5 detik, ya? Lima detik? Dua ya? dua Lama kan ya? gak dulu, Pak. Beliau, gak gak dulu, gak dulu, gak dulu, gak dulu, gak dulu, gak dulu, gak dulu, gak dulu, gak Oh, okay. kita mau main nih nah, tapi, tapi tapi ada yang spesial ah, ada yang spesial nah, makasih, kita di sini dulu spesial nah, apa untuk hari ini di video kali ini ada yang spesial karena kita akan bermain game dengan uh, teman kita temen ya, <laughs> teman baru kenal okay, teman baru kenal okay, okay. <laughs> tapi nggak belum kenalan juga sih <laughs> baru mau kenalan baru mau kenalan <laughs> itu ya kita nanti akan ada yang spesial buat kali ini ya kita mau ngedirin yang mening-mening apa beningan mending mening, mening. mening. mening. mening. mening. kamu belum ya ya kamu-kamu ada masih suka lah. aku pun suka ikan yeah. ya, <laughs> ya seperti itu oke okay. terus udah. udah apa lagi ada lagi okay. peraturan yang mau ditambahkan udah ah Tidak ah Tidak ah Tidak ah Tidak ah Nanti terserah ya yang ngitung lah nanti terserah. Oke Oke Penasaran kan? Penasaran kan? Tonton kan? Penisirin kan? Tonton terus videonya Ya udah Ya No. Oke okay, Mena sang, di sini kita udah kedatangan tamu spesial banget nih Nah nanti kita udah ada ini Wes Biasanya kan? kan? Ya? Biasanya kan cuma cowok-cowok oh, cowok. ya. nah, Gak jelas uh, sukanya gitu ya Ini ada yang mending-mending Waduh, yung, oh, aduh yung Cantik-cantik Ini langsung di nganteng kalian langsung aja, aja. Langsung, langsung kenalan namanya satu-satu aja ya Oke okay, mulai dari Mbak, Mbak Rahma Oke Rahma, okay, nah, okay, Rahma. Nah, terus ada? Halo aku, aku, Asna Asna, oke okay. Hai aku Sofi Oke okay. okay. Rara Oke Oke okay. uh, okay, okay. ada Rahma Hasna Sofi Rara Maya Oke okay, ini uh, teman-teman kita kita nanti akan main sambung lagu ya tadi peraturannya kayak yang tadi ya kita udah kasih tahu tadi ya jadi nanti nah ini kan kita kan udah cantik-cantik nih jadi kalau dikasih tembungan kasihan gitu kasihan, ya, oh, ya. lagi udah ini yang paling pantas dikasih tepuk yang ini ini ini kan. Jadi nanti kalian yang akan menanggung dosa iya. tiap tiap adik adik kita yang salah salah menjawab. atau tidak bisa menjawab. Iya. Gitu. <tuk> <Ar -ra. tuk> <tuk> Oke okay. okay, guys langsung kita mulai aja ya. Aminasang ya. Sebelum itu kita tepuk tangan dulu beri kesempatan aja. Oke. Terus nanti siapa dulu nih? Mulai dari siapa dulu nih? Dari Mas Dewan dong. Oh, iya iya iya iya iya iya. iya. Oke okay, nanti aku mulai ya. Kalian siap ya? Oke. Pertama. boleh <coughs> lagi, balik Oke, <Okay>, pertama <coughs> cicak cica, di dinding ding ding. Satu. <coughs> Yang Yang Yang dulu ayo ayo 1 2 3 4 5 oke langsung kena ya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 Satu, yuk kita hitung ya. Satu, dua. Iya, berhenti berhenti. Berhenti ya Oke. Gampang nih. Gampang satu. Tiga. Empat. Lima. Lima udah woi, kasih lagi dong, sepuluh. kasih kata. lagi dong. Halo, naik. lah. Halo, Ini lagi Satu. Tuh. kasih lagi, kasih lagi. Tiga. Cepet saya mau tamasya berkeliling-liling tak t ta, ta. ta ta ta. tapi aku malu. gak takut nanti kan yang menanggung Oke ayo langsung satu Indonesia tanah airku ku Oh bebas cepat ku ku satu, dua, ayo kita bareng-bareng Satu, mas, dua, tiga, empat, lima, dua, ya satu, langsung langsung satu, dua, tiga, satu, dua, nung nung nung, nung, nung. Oh. Nung. Sengat, sengat. bisa enggak apa deh. Nung. Nung. Nung. Ayo, ayo kita. Ayo kita. Nung. Satu, dua, tiga, tiga empat, lima. Oke. Oke. Oke. Oke mira, ya. so. <laughs> itu tadi game dari kita ya, gimana <tai> tadi? Ya seru-seru sih. Keras, <guruh> <tai> <tai> <tai> <tai> keras sih. Kita mau ucapin terima kasih dulu ya buat tadi ada. Ya, ya. <tai> nggak sih kapan-kapan boleh kita ajak lagi ya Aja. <laughs> oke okay. itu tadi uh, game kita meskipun ya kayak biasanya ya konten kita agak nggak jelas nggak jelas nggak <laughs> berfaedah tapi ya <laughs> <laughs> oke okay. tapi jadi buat kalian yang mungkin ada kritik saran biar konten kita lebih berfaedah jangan lupa di komen di bawah ya, ya. oke okay, terus jangan lupa juga bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa apa subscribe, subscribe pastinya like and share, share. Oke, okay, kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan Sabtu, dan Sabtu. Khamis, 6 sore, sore. <tuh> Ayo di ayah. Yes, sayang,